warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi guys dengan kita ya. Tentunya di channel Lereng Cloud Hunter ya. Di hunting ya, kali ini kita akan berburu burung pipit ya. Kita pest control burung pipit ya. Kita nanti kita ekspor ya sawah-sawah area sini ya untuk membantu para petani. Ini untuk part 2, untuk part satunya sudah ya. Untuk part 2-nya kita nanti lebih mengekspos ke hasil buruan dan shoot guys ya jadi yang kemarin ada wawancara, untuk kali ini kita tampilkan dan lagi nge-shoot dan jumlah poin ya oke okay. gak usah lama-lama tapi jangan lupa tentunya harus di like, komen, share sebanyak mungkin dan subscribe tentunya supaya nanti kita lebih semangat lagi untuk kontennya guys oke okay, ikuti kita, ikuti keseruannya ya Jangan di skip ya. Jangan di skip karena ada yang berbeda di channel kita tuh kali ini. Hmm. Oke, mantap. <tuk> Wus, nyantol, guys. Tumbang, guys. Istimewa. <tuk> Yo, mantap, guys. Sempurna. Ada dua guys, dua guys lagi bersantai ria Mantap guys, luar biasa, luar biasa, istimewa, istimewa. Yo mantap guys, oke okay, guys, biar kelihatan jatuhnya guys. Maya istimewa istimewa tumbang guys oh, mantap guys akhirnya jatuh juga guys anginnya guys, plastiknya itu nampak kayak gitu. kita tahan dulu guys, kita tunggu sampai jeda pariwara berikut guys. bus, luar biasa, poin guys tumbang. Ada empat guys, lima, enam. Bos, pas semburatnya anginnya ke kanan guys, city mewah guys. Baik guys, menos menos guys. Pumatam, double kill guys, istimewa, istimewa istimewa, mantap betul. bucok kiri menas-menas guys bucok kiri guys tengah kiri bubur istimewa ini, istimewa guys oke, okay, luar biasa bang luar biasa bang terawak bang Mas. luar biasa ini seru banget guys wah oh istimewa <tuh> <tuh> okay, tapi anginnya kenceng banget guys Wah, luar biasa guys. Tuh, guys sayang anginnya guys tantangan ini guys oke okay. juga, Aduh. Luar biasa. Luar biasa, guys. Aduh. geng, okay. Banyak banget, guys. Luar biasa, guys. <tuk> Wah, poin, guys. <tuk> Mantap. <tuk> Ambiar datang lagi guys, mantap guys. Sayang anginnya, guys. Gak angin panen kita guys. Dua, datang lagi. Oke main mantap. Anginnya kenceng banget guys. Asli sumpah kenceng. Hebat. Ini yurinya hebat. Snipernya juga lebih hebat ini guys. Ya. Kita punya sniper sniper handal, guys. kalau lagi, guys. Wah mantap, luar biasa, luar biasa, guys. Ribuan di sini, guys. Sekali datang itu lihat, guys. Wah, uh, mantap banget, guys. mantap, guys. Luar binasa guys. Ya cukup jauh, guys. Sure sembunyi well dia guys, bos, tumbang guys, hehe, bisa repang, wah mantap guys luar vina sa guys, istimewa, anginnya sepoi-sepoi guys, tengah ini guys. Guys, satu, Tuh. pas posisinya di tengah ini, satu mantap, guys, luar biasa, siap, guys, dua ekor, guys. Huhuhu, <tuk> bus, istimewa semburat guys, kayak kates, -kaya, samping kiri guys, ambil dari samping guys, mantap, yes, lagi guys, oke okay, guys, ada dua guys, pas di samping guys. Wes istimewa sayang tidak sejajar tadi guys bisa dua tadi guys ke okay, guys itu guys dari samping guys dari kanan guys samping, guys dari uh. kanan aja guys mantul uh. mantul betul <laughs> Kataan angin 8 sampai 9 km per jam guys ya jadi lumayan lah masih bisa diatasi, cukup mudah guys oke okay guys lagi di atas didis guys Oh, mm. santuy guys waduh tumbang guys oke okay guys tuh guys atas kanan guys nah, biat kelihatan jatuhnya guys guys yes. lagi didis guys samping kiri guys ambil dari samping guys mantap menos-menos guys mantul-mantul guys angin 8 sampai 9 km per jam ini guys nah tapi insya Allah masih bisa diatasi guys sebentar tuh kenceng guys wah mantap luar biasa guys Wuh, datang lagi nah, setengah-tengah guys sudah ini ribuan bang mantap jatuh guys mantap guys jatuh guys oke okay guys tuh guys mantap luar biasa guys, ketewo guys, oke, okay. mantap guys, 20 puluh poin guys, ya. tidak terlalu banyak, minimal kita sudah bisa meminimalisir wilayah area sawah sini guys, jadi burungnya tidak terlalu banyak yang hadir ke sawah area sini ya kalau jumlah tidak seberapa tapi dengan adanya bunyi senapan otomatis mereka juga terhalaukan untuk pergi menjauh guys ya mantap guys 20 poin saja Oke sekian ketemu lagi di video-video kita selanjutnya tentunya video yang menarik yang seru untuk ditonton oke jangan lupa like comment share dan tentunya subscribe Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh